kita lihat di postingan ibu Harswi Ahmad ini mengunggah sebuah postingan video dari Irfan Hakim yang mana Irfan Hakim ini lagi briefing di acara aksi para ya dan Alhamdulillahnya untuk share aksi Persahabatia ya, ini luar biasa ternyata selama 10 tahun dan selalu menjadi nomor satu non drama masya Allah banget ini langsung diinfokan oleh ibu Siwi. Kita lihat simak juga di kalimat yang diponsing oleh Ibu Siwi. Mantap, sama-sama Irfan Hakim. Hore, share aksi 5. Luar biasa, the best selama 10 tahun. Dan nomor 1, drama, Thanks Irfan dan para host dan para juri selama berpuasa hari ini. Semoga lancar. Amin, masalah banget ya. Alhamdulillah, acara aksi di Indonesia selalu menjadi nomor 1. sering juga memang. Naiknya ratingnya naik drastis, masya Allah mudah-mudahan mudah, mudah lesti selalu bisa persahabat yang mengisi acara aksi Indonesia 2022. Selanjutnya persahabat ada kabar kembali viral mengenai Papa Bilar ini akan menghadiri panggilan Mabes Polri kembali persahabat ya mengenai tentunya tudingan persahabat ya investasi bodong. Diketahui nih, persahabat bahwa Papa Bilar ini menerima uang sebesar 1 miliar dari Stephen Chat Persahabat, ya, waktu beberapa bulan yang lalu memang Papa Bilar menerima hadiah uang 1 miliar rupiah. Persahabatnya, Tetapi dibuat vlog oleh Papa Bilar. Tetapi di sini perhatikan bahwa Papa Bilar ini, temen, dapat surat panggilan kembali dari Mabes Polri, didampingi oleh kuasa hukum persahabatnya Kak Sandy Arifin pastinya mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Papa Bilar selalu berikan kemudahan persahabatnya doakan yang terbaik semoga lancar semuanya dan kita lihat persahabat di sini sebuah kalimat dirinya dijadwalkan menjalani pemeriksaan minggu depan tepatnya pada 20 April tanggal 20 April nanti tepatnya minggu depan persahabat Papa Bilar ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Kita doakan ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan tentunya suatu hal yang tidak diinginkan oleh sahabat. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Rizky Billar akan jalani pemeriksaan imbas terseret kasus DNA Pro. Rizky Bilar kembali terseret dalam kasus investasi bodong, diketahui Bilar sempat menerima uang dari co-founder DNA Pro Academy, sebuah robot trading yang tengah menghebohkan masyarakat. Akibat hal ini, Bilar terpaksa harus kembali menjalani pemeriksaan. Simak terus video terupdate-nya para sahabat ya. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon. Salah satunya dari akun cahaya skor 2007 mengatakan Bilar itu siap mengembalikan lagi kok. Tenang aja. Yuk sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Papa Bilar. Dan untuk berikutnya persahabat ada dari akun Instagram jagodangdut.com. Ini kembali persahabat ya. Ada sebuah kabar bahwa Wanda Hamidah singgung Bilar dan Leslie Kejora. Padahal orang kaya kok gitu persahabat ini menyinggung Papa Bilar dan benda Leslie. Memang sebuah kabar, kalau tidak ada Lesti dan Bilar, memang tidak pro banget persaibat ya. Kali ini, Wanda Hamidah. Ini menyinggung nama Lesti dan Rizki pilar Kita simak juga di kalimat panjang yang dituliskan oleh akun jagodangdut.com. Rizky Bilar dan Lesti Gejora menerima uang sekoper dari bos DNA Pro, Stephen Richard atau Stephanus Richard yang menjadi tersangka penipuan. Lantas hal tersebut menjadi buah bibir oleh masyarakat, salah satunya Wanda Hamidah yang memberikan komentar lantaran kasus tersebut. Wanda Hamidah menyebutkan bahwa dirinya malu melihat perilaku dari Rizky Billar dan Lesti Gejora yang secara terang-terangan menerima saja uang sekoper dari Stephen Richard, bos DNA Pro. Hal ini disampaikan. Wanda melalui tulisannya tulisannya di akun media sosial sosial miliknya, Rizky empat dan Lesti Lesti kembali terseret terseret terkait terkait investasi bodong. Kali Kali namanya terseret terseret kasus DNA Pro Pro uang uang sekoper. Lesti Kejora dan Rizky empat tahun, disebut lantaran pernah mendapat hadiah untuk BBL berupa uang sekoper dan co-founder DNA Pro. Ini dari CEO empat ya, dari CEO founder DNA Pro dua Richard ini tulis Wanda Hamidah di Instagram Storiesnya. Terganggu Nurani, saya sama gambar ini persahabatya kan mereka berdua sudah amat sangat kaya raya. Kenapa harus pamer dikasih uang skoper? Kata Wanda Hamidah, gue kalau sudah kaya sih malu dikasih orang duit, terus pamer gua miskin aja malu dikasih orang duit tambahnya. Kalau dikasih orang duit lo mikir enggak sih motifnya apa? Apa sudah kehilangan akal ngelihat uang sampai hilap nggak bisa mikir motif kata Wanda Hamidah rasa hebat Sebagai informasi, Rizky Bilar dan Lesi Gejar menerima sejumlah uang dari bos DNA Pro yang menjadi tersangka kasus investasi bodong Alhamdulillah guys, Jumat berkah, berkah buat DBL berkah buat keluarga kita Kita kedatangan tamu tadi Pak Steven kata Rizky Bilar dan di sini kita bisa ambil keputusan persahabat kesimpulan bahwa memang Papa Pilar, namun dengan si menerima hadiah scalper ini berkah untuk BBL. Dan dalam hal lain, persahabatnya memang Lesti dan Skapilar tidak pernah tahu kalau uang tersebut adalah dari hasil investasi bodong. Dan disimak juga persahabat. Untuk lanjutan kalimat caption yang diposting, yang mana baru ketemu kita, baru pertama kali datang ke rumah. kita Lalu beliau mengasih hadiah ini Masya Allah Satu koper untuk BBL Semoga apa yang kau Stephen kasih bisa berbalas kebaikan pelipat ganda Lanjut suami Lesti ini Uang ini akan kita gunakan untuk tabungannya baby ya sayang Tambahnya Tuh persahabat ya, kalau kita lihat Papa Bilar dan Lesti kejora ini bisa membalikan uang tersebut persahabat Komentar pun banyak sekali, dan respon pun banyak sekali diberikan. Ya, ini dari akun Instagram, sulastri511 mengatakan, Untung dibuat vlog sama Leslar. Buat jaga-jaga, ya, coba kalau nggak dibuat vlog, pasti dianggap menerima uang haram. Dan buat Wanda Hamidah, kalau tidak tahu apa-apa, jangan asal komen. Saya lebih malu loh lihat kelakuan Anda. Aduh, inilah tentunya tanggapan dan... Respon yang diberikan oleh para sahabat Master mengenai, tentunya tudingan dari Wanda Hamidah menyinggung Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Dan kita simak juga para sahabat komentar dari akun Devi Anggra ini konsen mengatakan, ya masa orang ngasih kita tanya uang dari mana? Ini kok banyak kalau nggak nerima juga salah, nggak enak jadinya. Apalagi itu buat anaknya kan kayak semacam kado tapi berupa duit mana ada yang nolak sih ibu ini katanya tuh persahabat ya ini juga respon dari para sahabat leslar mengenai Wanda Hamidah yang menyinggung Papa Bilar dan Bunda Lesti Kenjora kita sebagai fans sejati persahabat harus mendukung yang terbaik ya support yang terbaik tetap kompak tetap semangat mudah-mudahan Lesti Bilar ini selalu dalam perlindungan Allah amin berikutnya persahabat ada sebuah Klarifikasi juga nih para sahabat mengenai fanbase Leslar Yang tentunya para sahabat, yang membawa-bawa nama idola Lesti dan Rizky Billar Ini langsung dari Leslar Indonesia para sahabat, ya Memberikan sebuah klarifikasi, ada sebuah kalimat yang diposting Buat semua sahabat Leslar, tolong pahami dan tanya dulu, saya sama sekali tidak pernah minta donasi ataupun uang kepada siapapun. Saya hanya minta tolong buat dibantu untuk mencarikan orang yang sudah menipu saya. Itulah kalimat klarifikasi persahabat dari Leslar Lovers Indonesia underscore official langsung. Dan untuk ke berikutnya juga persahabat ya, banyak sekali dukungan yang diberikan oleh para sahabat untuk L2W mengenai... Kabar viral tersebut dari akun Instagram gua aja 227 mengatakan semangat min selama ini yang saya tahu L2W selalu bekerja sama dengan pihak ketiga yang berupa badan atau yayasan yang terpercaya seperti kita bisa.com semoga L2W terus berkarya dan menjalani program-program mulia lainnya amin. Itulah salah satu bentuk support dan dukungan kepada L2W bersahabat mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Masih menunggu kabar dan kejutan hingga Cidukan vitamin terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan tontonin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.